Hai, aku Daniel Hakim. Pada setiap tahun, aku dengan kawan-kawan aku akan menyambut hari kemerdekaan bersama-sama. Tapi, sejak tahun lepas dan tahun ni, kita tak boleh keluar dan aku mengambil keputusan untuk kita sambut hari kemerdekaan di rumah saja. Tidak dicapaikan arah cara buat sahaja pun tak tahukan. Aku ini Daniel, ialah anak sebelum. Hmm, aku dah bosan dah luar rumah. Dah Dahlah tahun lepas, saya tidak boleh celebrate Merdeka bersama-sama. Takkan tahun ini pun sama juga? Aduh, macam mana ni? Kita mau sambut Merdeka sama-sama ni. Aku tengok kat TV ha? Kes makin teluk sih. Ayo, macam mana? Nak macam mana, kita pun takde keluar kan? Okey macam ni, aku cadang kita just duduk kat rumah. Dan nanti pukul 12 kita tengok lah. Ada orang bunga api. Kita tengok bunga api. Kita jumpa pukul 12. Okeylah, okeylah. Okey. ciao. Jarak bukan penghalang untuk kita menyambut Hari Merdeka bersama-sama. Sekian, terima kasih.